Motor custom, setelah lama kita nggak upload video, kita nggak buat video karena lebih banyak problem lah. Ya, nah, kali ini saya akan mereview sebuah motor yang sudah kira garap bersemati Ya, ini langsung pesanan dari orang Bali. platnya masih Bali, udah Bali karena motor langsung dikirim dari Bali. Teman-teman semua, ya, uh, motor ini basicnya motor happy. Kalau nggak salah, motor happy ya. Mesinnya se sejenis dengan Tiger, CC-nya sama, 200 CC, cuman giginya cuma sampai 5 teman-teman, ya, ya, Konsepnya motor ini saya buat mirip-mirip ya, miru gaya traiem lah teman-teman ya. karena saya udah beberapa kali bikin motor dengan konsep dan model seperti ini, itu peminatnya lumayan banyak, jadi ya terus kita produksi motor dengan jenis sama, bukan berarti monoton, tapi cuman Emang karena customernya suka, ya dengan modelnya, dengan konsepnya Ya, ya kenapa banyak yang suka? Mungkin karena emang tampilannya lebih gagah di motor model kraya ini ya. Karena mesinnya saya buat twin port, satu silinder cuman dia ya, lubang knalpotnya dua. Kenapa saya buat twin port? Supaya kesan gagahnya motor ini dapat muncul kesan macemnya dibuat dari sebelah kanan dia sama dan sebelah kiri juga sama untuk keseluruhan ya semua kita buat image teman-teman kecuali iso lampu-lampu ya bedo dan segala macam kita aftermarket itu kalau bodywork rangka semua full custom kita buat sendiri di garasi kita juga nanti buat teman-teman yang ingin nanya, ingin kepo, ya budgetnya berapa, ya pokoknya chat di wa yang ada di deskripsi teman-teman ya semua infonya lebih jelas tanya langsung lewat wa temen-temen, semua ada di deskripsi. bisa pesen full custom seperti ini terima beres, terima jadi motor dari customer bisa, motor dari kita kita yang cari bisa temen-temen. atau sekedar pesen rangkanya aja boleh, tinggal mau dipakai di mesin apa, Scorpio atau Tiger. Ya, bisa pesan perhatiannya aja, atau pesan rangka plus bodywork juga bisa teman-teman. Pokoknya lebih jelas, teman-teman bisa langsung chat di nomor di yang ada di deskripsi teman-teman, ya, langsung aja chat. Untuk nah, lebih jelasnya, mari kita review motor ini lebih dekat lagi, lebih detail, biar teman-teman tahu Seperti apa yang saya pakai, konsepnya seperti apa, rangkanya seperti apa, langsung kita cek dan lihat lebih dekat lagi teman. Oh ya, nanti di video kedua video testimoni dari Mas Adi dan video test ride-nya bakal kita upload di episode kedua Untuk ya. episode pertama ini kita hanya sebatas mereview motor ini teman teman ya. Sekaligus ada perubahan nggak antara twin port sama satu port ya teman teman. Oke teman teman semua, nah, ini bentuk detail motornya. Kita mulai review dari depan teman teman ya. Nah, ini stangnya kita pakai stang camar stang camar 10 cm ya. Lampunya kita pakai DaiMaker 5,75 in ya. Uh, kita kalau kalau lampunya kan Daymaker itu enggak dapat ini Om, um, teman-teman yang enggak dapat batok. Nah, ini batoknya kita beli sendiri terpisah, teman-teman. Ya. Jadi lebih rapi tampilannya dari samping lebih rapi, lebih padat, enggak kopong ya speedometernya kita pakai yang digital ya aftermarket teman-teman semua kenapa pakai digital pemasangannya lebih gampang teman-teman ya nah, nanti kalau teman-teman ada yang buat atau masang pakai digital kebingungan pengapiannya kabelnya bisa saya bantu chat aja teman-teman ya nah shocknya kita pakai aftermarket teman-teman ya shock upsetnya nah, dia nggak double disc ya Bannya kita pakai 1000, Big Block, ukuran 17, ring 17, 130, teman-teman, ya, yang belakang kita pakai sama 100 Big Block juga, 160, ring 17, teman-teman semua, ya, hand gripnya kita pakai hand grip, aftermarket, ya, model diamond, nah, spionnya kita pakai spion fatbar, ya. Uh, kenapa? Saya lah suka aja kayaknya kalau ngelihat spion di Fatbar ini. Tapi sebenarnya bisa request dari customer juga teman-teman. Ya, nah, ini bentuk tankinya kita buat model triumph Ini kalau teman-teman cari di online nggak bakal ketemu yang model seperti ini. Ukurannya besarnya ya karena kita buat sendiri teman-teman. Uh, Boxnya juga kita buat sendiri. Kita sesuaikan dengan bentuk rangkanya. Jadi lebih presisi, lebih padat. Nah ini kita tambahkan ya supaya nggak kopong, supaya tetap padat. Makanya kita buat lebih panjang supaya motor ini lebih padat dan lebih panjang teman-teman. Ya, ini sennya kita pakai model acp yang hd teman-teman ya, yang besar jumbo. Uh, Klaksonnya kita pakai punya ereking teman-teman. Kenapa lebih besar dan modelnya lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, ini. Engine guardnya teman-teman handmade kita buat sendiri, kita buat simple aja, supaya ya. nggak terlalu rame, tapi fungsinya secara keseluruhan uh, sangat berfungsi sangat bagus ya. Ini spakbornya teman-teman, ya semuanya handmade kita buat di bengkel kita ya. Nah ini mesinnya teman-teman, secara keseluruhan mesin dalamannya hanya dirubah sedikit untuk ngejar suara dan ini twin portnya teman-teman, ya. Kenapa kita pakai twin port supaya lebih padat teman-teman ya. Oh ya satu lagi teman-teman uh, Harusnya kalau ngikutin uh, intake karbu standarnya Dia sama dengan punya Tiger atau Mega Pro dia keluar ya. Uh, makanya kita nggak pakai intake originalnya Kita buat intake sendiri supaya karbunya larinya ke tengah teman-teman ya. Ini karbunya larinya ke tengah Dalamnya kita pakai filter original Scorpio Jadi tetap rapat Mau dicuci, mau disemprot, mau gimana gimanain, mau disetim, dia aman teman-teman, ya. Dia dijamin aman. Makanya kita tetap pakai yang original, ya. Jadi mau dicuci, mau disemprot, gimana pun masih aman teman-teman. Nah ini footstep-nya. Nah ini juga susah ya. Kalau teman-teman cari di aftermarket juga nggak bakal dapet, ya. ya. ada tulisan Triumph-nya, teman-teman. Ya. ya kita double disk depan belakang kita pakai cakram teman-teman. Jok untuk joknya juga kita handmade, kita buat sendiri, kita sesuaikan dengan ukuran rangka teman-teman. Ya, sok belakang kita pakai tabung. Uh, ini sennya sen belakang sama uh, lampu belakangnya kita pakai yang model apa ini ya? Lupa saya juga ini teman-teman. Tapi bagus banget bentuknya, bagus, unik, mungil, tapi sangat terang teman-teman. Ya, double disc. Ini kita knalpotnya handmade teman-teman ya suaranya enak banget lembut footstep depan belakang kita buat sama ya sama ada logo prime nya teman teman sorry kalau kurang terang teman teman karena kita bikin videonya cuman pakai hp karena kita bukan uh, videographer profesional teman teman ya nah ini ke secara keseluruhan pokoknya nanti kalau teman teman ada yang mau ditanya silahkan langsung chat di kolom deskripsi ya ini tutup tangkinya kita pakai yang model berat supaya lebih aman masuk air ya kita pakai bahan kuningan oh ya satu lagi teman-teman ini kontaknya kita buat pakai kontak mobil supaya lebih uh, sedikit eksklusif lah teman-teman ya nah, ini penampakan detailnya baik teman-teman setelah ini kita langsung cek sound kita dengerin suaranya nah ini dia teman-teman penampilan dari sebelah kirinya langsung saja kita cek sound teman-teman biar nggak penasaran ya nah, ini plat dudukan plat belakang kita buat di bawah agak samping teman-teman ya. supaya di kalau saya pasang di spakbor eh, mulusnya spakbor ini nggak kelihatan teman-teman ya chat-nya nanti nggak kelihatan ketutupan jelek. Jadi saya buat di bawah. Nah, ini kontaknya saya buat di sini. Ya, teman-teman kita pakai kontak mobil starternya. Oh iya. ya, ya, teman-teman. Oke. Okay. teman-teman untuk kalau ada yang mau ditanya atau teman-teman ingin bangun motor di ditinggal kita silahkan langsung cek di nomor yang ada di kolom deskripsi teman-teman ya. mudah-mudahan inputnya membantu teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada, -salah, kalau ada salah kata ada salah penjelasan terus mata teman-teman karena kesalahan dan kebutuhan saya teman-teman ya sekian review kita kali ini mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di Video saya selanjutnya, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.